sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Leslar, sahabat ya, ketika di vlognya apa, Mbilla dan Dedek Lesti menyampaikan sebuah penjelasan bersahabat ya, tentunya ketika Bang Fali Akbar bertanya nih, apa tentunya tanggapan orang ketika melihat Lesti dan bila berduaan di kasur, sahabat ya, kita lihat penjelasan Dedek Lesti yang menyampaikan bersahabat ya, bahwa... Yang ditempati oleh Dedek Lesti adalah tempat ruangan Rizky Bilar Yang dimana tentunya hampir setiap hari Dedek Lesti menemani syuting Abang Bilar ya. Bahkan sampai berpuluh-puluh kali kata Dedek Lesti Tetapi Dedek Lesti ditemani oleh Teh Lisna dan Kak Nopi serta Bang Ena bersahabat ya. Dan tentunya ingin membuat nyaman sang calon suami Lesti beberes Tempat ruangan istirahat Abang Bilar nih. Semua yang diberesin oleh Lesti Kejora Tentunya supaya Abang Bilar nyaman ketika Lesti Bersama ya, Dia sudah jelas bahwa Lesti adalah calon istri Idaman banget Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut telah diri oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Memang Dede calon istri idaman, perhatian banget sama calon suaminya. Sampai-sampai tempat istirahat saat syuting harus nyaman. Dede best luar biasa. Para sahabat ya, makin bangga, makin bahagia mengidolakan Lesti maupun Rizky Bilar. Dalam uslingan tersebut banyak sekali tanggapan hingga komentar dari para fans. Ya dari akun Instagram Alin Bainar mengatakan dalam kolom komentar Bilar kayak terharu gitu pas dedek ngomong Pastinya karena dedek Lesti tentunya tulus untuk mencintai dan menyayangi Rizky Bilar Dan berikutnya komentar diberikan dari akun Instagram Richa Hafsari 12 mengatakan Oh bangga plus terharu tuh mungkin dedek kasihan tempat istirahatnya satu ruangan Buat bareng-bareng gimana mau istirahatnya Jadilah beberes ruangan Gak kepada khusus buat osas oh, Kayaknya itu satu ruangan kamar gitu Persahabat ya Memang tentu kita patut bangga Dan patut bahagia persahabatnya Doakan yang terbaik tetap kompak dan solid Selalu mendukung lesti Dan rezeki gila Berikutnya kita lihat juga bersahabat terunggat spesial banget ya semalam kita lihat di sini abang Bilar video call nih bersama Katin persahabat ya. Di sini kita lihat sebuah kalimat video call makatin makin ganteng aja, sengaja di mood biar nggak tahu kita obrolin apa kan? Wow, <guruh> bikin penasaran bersahabat ya tentunya mereka lagi ngobrolin sesuatu apakah atau kejutan soal pernikahan wow luar biasa persahabat ya enggak tersebut juga telah diripos oleh akun Leslar underscore Sabado ada kalimat caption juga ini tuliskan Uni atik batik lagi video kolam sama calon pengantin cina ngomongin apa sih Uni Uni ini kakaknya Bang Adis kayak guys tuh persahabat ya apa mungkin soalnya pernikahan Leslar akan Tentunya dikasih seragam batik Wow ini kejutan banget bersahabat ya Tunggu saja informasi selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik Dan kabar bahagia dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan kabar spesial juga ketika di channel youtube nya Abang Bilar nih di sini juga ada sebuah penjelasan langsung dari Rizky Bilar persahabat mengenai tentunya akun yang menggiring opini persahabat ya di sini penyampaian Abang Bilar dan pesannya. Akun-akun yang menggiring opini Kalau bisa dihindarin diamin aja Tujuan dia cuma satu Untuk memperpecah kita Tuh persahabat ya ingat Akun-akun yang selalu menggiring opini Tentunya kalau bisa kita hindarin diamin aja persahabatnya Jangan ditanggepin Kalau ditanggepin pastinya mereka senang Dan tujuannya hanya satu memang Untuk memperpecah Kita semua persahabatnya ya Kita tetap kompak Tetap Solid persahabatnya selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita Unggahan tersebut juga telah di repost kembali oleh Sandal Putih pilar. Dan tentunya ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Mohon didengarin kalau ada yang ngeyel Fix bukan warga Konoha harus dideportasi Akun kayak gitu anyep yang cuekin dan tinggalin mereka berdua selalu memantau kita loh, makanya daripada bikin dosa dengan hal gak guna, mendingan yang kalian komen yang lucu-lucu ya, nambah imun luar persahabat ya. Ingat, tentunya kita hindarin, kita diamin aja persahabat ya. Tentunya kita support terus apa yang dilakukan oleh Lesti maupun Rizky Pilar. Dan berikutnya kita lihat di sini ada bunga spesial dari Om Kevin Persahabatnya yang memposting sebuah foto Ayah Kejora nih yang berada di Bandung yang mana ada sebuah kalimat lewat caption juga dituliskan oleh Om Kevin Persahabatnya itu dikatakan mudah-mudahan betah bermalam di sini malam nanti bersama Ayah Kejora Nih sudah fix persahabatnya yang tentunya lagi ramai kemarin Soal pertanyaan dari akun Eoni sahabat ya salah satu Markona yang selalu menyudutkan keluarga Lestari ini adalah salah satu contoh kedekatan ke Ong Kevin sahabat ya bersama sang ayah Kejorra luar biasa ini membuktikan bahwa memang benar-benar Ong Kevin adalah keluarga besar dari Lestari dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan hingga komentar dari para fans, yakni dari akun Instagram. Mama harus Konfirman 12 mengatakan dalam kolom komentar, Kopta, Nuta dibikin pertanyaan dan jawaban sugan, nempuh iyo, tentunya harus lihat ini katanya ya, dan doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan keluarga Kejora. Keluarga Lesnar selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya, bersahabat Mudah-mudahan ada kejutan bahagia hari ini. Tetapkan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. dan menoncatkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.